Cahaya menembus melalui ranting-ranting pohon hijau subur dan mengalir turun di alun-alun. Tampaknya secara bertahap menjadi sunyi karena satu kalimat dari pemuda kurus itu. Para pemuda malas dari suku naga, berdiri di cabang-cabang pohon di sekitar alun-alun, menoleh untuk melihat pemuda itu. Ada sedikit kejutan tambahan di mata mereka, karena Yansan bisa mendapatkan tempat di kolam transformasi naga. Ini menunjukkan kedudukannya di antara anggota generasi muda suku naga. Sekarang, manusia ini, yang hanya pada tahap kematian mendalam awal, sebenarnya berdiri di depannya sebagai penantang. Terlepas dari hasil akhirnya, keberaniannya saja sudah memenangkan pujian dari banyak orang. Berdiri di alun-alun, Yanshan memiliki ekspresi kaget karena jawaban Lindong. Dia menatap Lindong dan tertawa. Tidak heran Lord King Zee memandangmu dengan penuh hormat. Aku sangat menyesal telah merebut tempatmu. Meskipun demikian, aku pikir mungkin yang terbaik untuk memiliki pertarungan yang menyenangkan dengan kamu. Lin Dong tertawa. Dia sangat menyadari betapa sombongnya para pemuda dari suku naga. Namun, dia tidak membenci mereka karena ini. Ini karena mereka memang memiliki kualifikasi yang memungkinkan mereka untuk bertindak dengan cara ini. Aku tidak akan menahan diri, Yansan mengangguk. Ada niat bertarung panas berapi-api melonjak di matanya. Itu yang terbaik. Lindong sedikit mengangguk. Dia juga ingin mengetahui seberapa kuat suku naga. Salah satu dari empat suku penguasa. Yansan membuka bibirnya menjadi senyum saat dia perlahan melangkah mundur. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat melangkah mundur dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Dia benar-benar individu yang berani. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menerimanya, petik dua, Yan Feng tersenyum menatap kedua orang yang saat ini dalam keadaan berhadapan. Setelah itu, dia melirik Yuan Xin yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Menurutmu, berapa lama Lindong bisa bertahan? Bukankah terlalu dini bagimu untuk merayakan?" Yuan Xin memelototinya dan berkata, "Meskipun Lindong hanya pada tahap kematian mendalam awal." Ia memiliki banyak teknik yang kuat. Aku mendengar dari pemanduan bahwa bahkan Panglima Iblis Naga Langit tidak dapat memperoleh banyak keuntungan ketika dia bertarung melawannya. Petik 2 Oh, Semburat kaget melintas di wajah Yan Feng setelah mendengar ini. The Heaven Dragon Demon Commander berada pada tahap samsara dan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan dalam pertarungan melawannya. Namun, Lindong benar-benar bisa menyamai dia. Itu tidak mungkin. Kan, dia melakukan kebaikan besar untuk suku naga kita. Oleh karena itu, Paman Duan dan yang lainnya kemungkinan besar berusaha memberinya wajah. Petik 2, Yuan Xin ragu-ragu sejenak ketika menghadapi keraguan Yan Feng. Dia juga memiliki keraguan tentang kata-kata Duan Tao juga. Apapun, Lindung hanya pada tahap kematian mendalam awal dan ada terlalu banyak kesenjangan antara dia dan ahli tahap samsara. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan segera tahu. Petik 2. Mereka berdua saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat alun-alun. Itu mungkin untuk mengetahui apakah Lindung benar-benar terampil, dengan menyeretnya keluar untuk berdebat. Ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Yansan, jika Lindung memiliki fondasi yang lemah, mereka akan bisa langsung tahu. Percakapan dalam alun-alun secara bertahap menghilang saat atmosfer menjadi semakin tegang. Sementara itu, kekuatan Yuan yang agung juga mulai perlahan-lahan berputar di sekitar dua sosok di tengah, menyebabkan banyak hembusan angin muncul di alun-alun. Mata Yan San terfokus dengan penuh perhatian pada Lindong. Selanjutnya, dia menekuk kedua kakinya. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang megah di sekitarnya tiba-tiba meledak. Swoosh! Setelah Yuan power meledak, semua orang melihat sosok yang tertutup cahaya melintas. Yansan sudah berada di atas kepala Lindong saat berikutnya dia muncul. Sebagian memutar tubuhnya, sebuah tendangan diayunkan dengan kejam ke bawah seperti ekor naga besar. Sementara itu, kakinya juga bengkak dengan cepat sebelum sisik naga yang padat muncul. Ada kilau seperti logam, yang dipenuhi dengan kekuatan. Sebuah tendangan mengayun ke depan dan tanah di bawahnya retak, membentuk banyak garis retak. Jelas. Yan San tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang. Lindong mengangkat kepalanya, kaki naga yang berayun, yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif, tercermin dalam matanya yang hitam pekat. Menghirup udara dalam, cahaya hijau terang tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan melemparkan pukulan ke depan. Mengaung, seratus simbol lampu naga hijau tiba-tiba naik dari sekitar tubuh Lindong. Setelah itu. Mereka terjalin di lengannya. Sisik naga hijau muncul dan kekuatan besar bergema, mengaduk riak di ruang sekitarnya. Green Heaven Materialist Dragon Skill. Banyak anggota suku naga melihat simbol lampu naga hijau yang telah meletus dari dalam tubuh Lindong sebelum semburat guncangan melintas di mata mereka. Jelas, mereka mengenali seni bela diri ini, yang bisa diperingkatkan di antara seni bela diri top di suku naga mereka. Selain itu. Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa Lindong, yang tidak memiliki garis keturunan suku naga, mampu melepaskan kekuatan yang sangat kuat ketika menggunakan seni bela diri ini, yang milik suku naga mereka. Bang, tinju dan kaki saling bentrok dengan keras di tengah-tengah sepasang mata yang terkejut. Udara itu sendiri tampak kaku sejenak pada saat itu. Setelah itu, mereka semua lari jauh ke kejauhan. Gelombang serangan yang terlihat dengan mata langsung menyebar. Segera, setiap batu kokoh di dekat lindung berubah menjadi debu. Bahkan, segala sesuatu dalam radius seribu kaki runtuh, sementara retakan menyebar ke segala arah. Lindung tetap tenang sementara sisik hijau di tangannya berkedip cepat. Sementara itu, ada sinar hitam dari terowongan cahaya di dalam bagian sisiknya yang gelap, karena dengan diam-diam melahap kekuatan sombong yang telah menyerang tubuhnya. Luar biasa, Yan San tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan ekspresi liar dan bersemangat. Dia bergerak dan tubuhnya mendekati Lindung dengan cara seperti hantu. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi naga tempur yang kejam. Tinju, siku, bahu, kaki, setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan mematikan. Bang-bang-bang, lampu hijau yang gemilang melilit tubuh Lindong. Terhadap serangan Toran Yansan, ia memilih untuk tidak mundur. Sebaliknya, tinjunya dan kakinya mendesing di udara dan dia benar-benar berhasil mencegat serangan Yansan. Dengan mengandalkan simbol leluhur yang memangsa untuk menjaga tubuhnya, sulit bagi kekuatan liar dan keras yang telah meresap ke dalam tubuhnya untuk memiliki banyak dampak. Meskipun Lindung lebih rendah dalam hal kekuatan, dia tidak takut dengan bentrokan ini. Dua sosok cahaya saling bersilangan di tengah suara angin deras yang memekakkan telinga. Tanah itu runtuh di mana dua tokoh itu saling bersilangan. Naga hijau dan naga api mengeluarkan raungan yang dalam. Aura mereka berdua menakutkan. Banyak pasang mata menatap tajam pada kedua sosok yang terlibat dalam perkelahian yang menakutkan. Setelah itu, kejutan di mata mereka semakin dalam. Sepertinya mereka memang meremehkan Lindong yang hanya pada tahap kematian mendalam awal. Ledakan, kedua sosok itu sekali lagi berselisih di alun-alun. Hijau dan merah saling silang ketika dua tinju yang sangat keras berselisih. Lindong mengangkat kepalanya setelah bentrokan itu. Dia membuka bibirnya dan tersenyum ke arah Yansan, yang berdiri di depannya. Mayastik mental energi tiba-tiba bergerak maju pada saat ini. Itu seperti latihan yang tajam karena bersiul dengan kejam ke arah Yansan energi mental, Yansan kaget, jelas. Dia tidak berharap bahwa Lindong sebenarnya memiliki energi mental yang kuat. Meskipun tubuh fisik suku naga mereka kuat, energi mental bukanlah salah satu dari pakaian kuat mereka. Oleh karena itu, energi mentalnya jelas lebih rendah daripada Lindong. Oleh karena itu, Yansan menekan jari kakinya di tanah ketika menghadapi serangan energi mental yang tiba-tiba dari Lindong. Tubuhnya menarik diri secara eksplosif sementara dia secara bersamaan melemparkan tinju ke depan. Energi liar dan keras mencegat serangan energi mental. Ini semakin menarik. Aku tidak berharap kamu mengolah energi mental juga. Petik 2. Yan San menstabilkan tubuhnya, meregangkan tubuhnya. Suara retak segera meletus dari seluruh tubuhnya. Sementara itu, matanya kaget saat dia menatap Lindong. Lindong tersenyum tanpa menjawab. Kamu memang sangat kuat. Faktanya, kamu adalah orang pertama pada tahap kematian mendalam awal yang mampu bertarung dengan aku sampai sejauh itu. Yansan menjilat bibirnya, matanya menjadi semakin tegas. Jelas, kekuatan bertarung luar biasa Lindung benar-benar memicu minatnya. Namun, meskipun kamu memiliki keterampilan naga wujud hijau surgawi, aku juga memiliki tubuh naga api brilliant. Mari cari tahu apakah Green Dragon Materialist Dragon Skill atau Brilliant Flame Dragon Body aku lebih kuat. Petik 2. Cahaya merah gelap yang tampak seperti api. Menyebar di langit. Api merah berkumpul di belakang Yan San dan tampaknya telah berubah menjadi naga berjongkok merah besar yang berapi api. Ini adalah tekanan sebenarnya dari anggota suku naga. Ekspresi Lindung perlahan berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa tubuh naga api cemerlang yang dipraktikkan Yansan juga merupakan tubuh yang sangat kuat yang mengendalikan seni bela diri. Faktanya, itu kemungkinan tidak kalah dengan Green Heaven Materialist Dragon Skill miliknya. Armor naga api cemerlang melayang di langit. Yansan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Segera, naga besar merah berapi menyelimutinya. Setelah itu, Api berkumpul dan berubah menjadi baju tempur pertempuran yang berapi-api dan berkilauan. Di armor tempurnya, ada seekor naga besar berjongkok dan itu mengeluarkan aura menakutkan. Mata lindung sedikit menyipit saat dia menatap Yansan, yang tubuhnya ditutupi oleh baju perang merah menyala. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkan mereka ke depan. 100 simbol cahaya naga hijau langsung berubah menjadi naga hijau yang meraung, yang menerjang ke arah Yansan. Dentang, namun, Yansan hanya membelah bibirnya dan tersenyum ketika menghadapi serangan Lindong. Tubuhnya tidak bergerak ketika dia membiarkan naga hijau, yang berisi kekuatan liar dan keras, menabrak tubuhnya. Suara benturan logam menyebar, tetapi dia hanya mundur beberapa langkah. Sementara itu, Baju besi merah menyala di tubuhnya, muncul benar-benar tanpa cedera. Kamu tidak dapat menghancurkan armor naga api brilian. Aku, Yansan tertawa. Lindung sedikit mengernyit. Yansan memang layak menjadi anggota suku Naga. Lindung telah bertarung dengan banyak ahli tahap kematian mendalam sempurna sebelumnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bermasalah untuk ditangani seperti Yan San. Sepertinya tubuh fisik suku Naga memang sangat kuat pada saat ini. Keributan sekali lagi menyebar di alun-alun. Situasi ini di depan mereka telah berubah secara drastis setelah Yan San melepaskan tubuh naga api briliannya. Karena Lindung tidak dapat menghancurkan pertahanannya, itu adalah buang-buang waktu baginya untuk melanjutkan pertarungan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengejeknya. Semua pemuda dari suku naga tahu seberapa kuat Yan San. Bahkan, mereka sangat menderita di tangannya. Namun... Lindung mampu memaksakan San menggunakan armor naga api briliannya. Ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Dia memang kuat, namun masih ada jarak dibandingkan dengan apa yang dikatakan pemanduan. Petik dua. Ketika Yuan Xin melihat adegan ini, dia sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit kecewa dan ragu. Mengapa Lord Kingzi sangat memikirkan dia? Berdiri di sampingnya. Yan Feng mengangkat bahu untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Setelah itu, dia dengan malas merentangkan pinggangnya dan berkata, lupakan saja. Ini hampir berakhir. Ya, petik dua. ekspresi Yan Feng berubah saat suaranya terdengar. Orang bisa melihat Lindung tiba-tiba mengangkat tangannya yang panjang. Sementara itu, ada senyum muncul di wajahnya yang muda. Karena kamu sangat percaya diri, aku akan menghancurkannya untuk kamu lihat. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1108, Tulang Naga. Kamu mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkan armor naga api brilliant di udara. yansan mengungkapkan matanya dari bawah bajunya saat senyum mengejek melintas di atas mereka. Kemungkinan dia tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata Lindong. Jika dia menaruh semua kekuatannya di baju besi naga ini, dia akan bisa menerima pukulan bahkan dari ahli panggung super samsara. Apa yang bisa digunakan Lindong ini untuk memecahkannya? Tawa juga bergema di sekitar alun-alun sementara ekspresi hiburan muncul di mata mereka. Mereka semua ingin melihat teknik apa yang akan digunakan Lindong untuk menghancurkan armor naga api brilian ini yang bahkan mereka tidak berdaya lagi. Di dalam alun-alun, Lindong hanya tersenyum. Dia mengabaikan keraguan dan tawa mereka. Tangannya terulur dengan dua jari mencuat seperti pedang pendek ramping. Kilatan cahaya hitam dan lengkungan petir tampak menari di antara jari-jarinya. Aku benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana kamu akan menghancurkan pelindung nagaku. Yansan tertawa keras. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Segera setelah itu, cahaya merah menyilaukan menyebar dari dalam tubuhnya. Menutupi langit dan tanah. Baju besi di tubuhnya berbinar dan samar-samar tampak sedikit transparan. Sekilas. Itu tampak seperti kristal merah berapi yang sangat indah. Lindong sedikit menurunkan matanya sementara cahaya hitam dan busur petir di ujung jarinya tumbuh semakin terkonsentrasi. Jejak energi menyusut di antara dua jarinya. Ini berlanjut selama selusin napas sebelum kedua jarinya mengambil warna-warna hitam dan kilat. Hal yang paling aneh adalah jari-jarinya muncul seolah-olah itu adalah cairan kental. Dan bahkan ada cairan petir hitam yang menetes dari mereka. Namun, tetesan ini lenyap dalam sekejap. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan melihat dua simbol yang nyaris tak terlihat perlahan-lahan naik turun dalam cairan kilat hitam yang berputar sementara ruang di sekitarnya tampak beriak. Tawa yang awalnya hadir di alun-alun secara bertahap berubah menjadi sunyi. Banyak tatapan bingung dan tidak menentu melihat ke arah jari-jari lindung yang sekarang tampak aneh. Mereka akhirnya dapat mendeteksi riak berbahaya darinya. Di balik baju besi kristal merah yang menyala-nyala, mata Yansan secara bertahap berubah menjadi kubur pada saat ini ketika gelombang fluktuasi Yuan Power yang semakin kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Detik berikutnya, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya di tengah keheningan. Petir hitam melonjak di kedalaman matanya yang hitam pekat, membuatnya tampak aneh. Swoosh! Tubuhnya seperti tali busur yang sangat mengejek, yang tiba-tiba dilepaskan pada saat ini. Semua orang hanya bisa melihat gambar-gambar berikutnya berturut-turut menyapu di alun-alun. Ketika mereka fokus sekali lagi, mereka melihat ruang di depan Yansan tiba-tiba berubah, dan sosok seperti hantu muncul. Penjaga api cemerlang, tangisan rendah, dan dalam Yansan bergema saat ini. Lampu merah menyala membengkak, berubah menjadi magma yang mulai mengalir ke bawah. Akhirnya, itu berubah menjadi patung naga magma yang melilit Yansan. Patung berbentuk naga ini terdiri dari magma merah yang berapi-api dan diselimuti kontur yang terlihat lincah. Sisik-sisiknya berkedip-kedip, mengeluarkan perasaan ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan. Patung naga tercermin di mata Lindong, namun ekspresinya tidak berubah. Dua jarinya yang seperti cairan mendorong ke depan. Pada saat itu, Seolah-olah ruang itu sendiri hancur di ujung jarinya Cah, kilat hitam lindung seperti jari cair langsung menuju patung naga Saat mereka menyentuh, cahaya yang cemerlang tampak meledak Namun, semua orang melebarkan mata mereka dan fokus dengan sungguh-sungguh pada titik kontak Segera setelah itu, mereka terpana melihat jari-jari lindung langsung menembus patung naga Tubuh pengisian ke depan lindung tiba-tiba berhenti dan cahaya terang secara bertahap tersebar, mengungkapkan dua sosok yang hampir menyentuh. Keduanya sama seperti patung, retak, namun, momen beku ini tidak berlangsung terlalu lama. Setelah itu, semua orang melihat banyak retakan perlahan-lahan menyebar pada patung itu ketika potongan-potongan magma terus jatuh dari patung itu. Akhirnya, itu benar-benar dihancurkan dengan keras. Setelah runtuhnya patung berbentuk naga, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dua jari aneh Lindong, yang meneteskan cairan kilat hitam, mendarat dengan lembut di antara alis Yansan. Armor naga yang awalnya ada di sana telah meleleh, menciptakan lubang besar. Penampilan itu seolah-olah yang perlu dilakukan Lindong adalah mengulurkan jarinya sedikit lebih jauh untuk menusuk kepala Yansan. Tidak ada yang percaya bahwa tubuh fisik Yan San berdiri melawan dua jari aneh yang telah menghancurkan patung naga dan armor naga api Brilian Di dalam alun-alun, Yan San tampaknya sangat menyadari fakta ini juga. Oleh karena itu, dengan dua jari aneh kurang dari setengah inci dari dahinya, tubuhnya tidak berani melakukan gerakan lucu. Satu-satunya hal yang berubah adalah matanya yang sekarang dipenuhi dengan teror yang tidak bisa disembunyikan. Dia pada dasarnya tidak dapat menanggapi dalam momen detik itu sebelumnya. Pada saat ia pulih, ia menyadari bahwa pertahanannya yang terkuat telah mudah dipatahkan oleh serangan dua jari Lindong. Kamu, kamu telah menang. yansan tertegun cukup lama sebelum kekecewaan akhirnya muncul di matanya yang penuh teror. Dia tidak tahu bagaimana Lindung berhasil melakukannya. Tetapi kenyataannya kejam. Lindung memberinya senyum ramah ketika kedua jari menetes dengan cairan petir hitam secara bertahap kembali normal. Selanjutnya, dia menarik tangannya dan mendesah dalam hatinya. Yan San ini memang lawan yang sulit. Lindung sebenarnya terpaksa menggunakan teknik terkuatnya untuk menghancurkan pertahanannya. Namun, serangan yang menggabungkan kekuatan dua simbol leluhur telah sangat melelahkannya. Setelah semua, Bahkan Komandan Iblis Naga Langit hampir menderita kerugian besar karena serangan ini. Tidak mengherankan bahwa itu bisa menghancurkan pertahanan Yansan. Namun, bahkan sekarang Lindung tidak dapat menggunakan serangan seperti itu secara berurutan. Kekuatanku masih belum bisa mengimbangi. Lindung mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki banyak teknik. Itu mungkin justru karena dia mengalihkan perhatiannya pada teknik-teknik ini yang menyebabkan kemajuan kekuatannya yang semakin kecil. Di satu sisi, ini mirip dengan mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu yang lain. Terlebih lagi alasan mengapa ia perlu meminjam kelompok transformasi naga kuno, suku naga untuk mendorong dirinya ke arah terobosan lain. Orang ini, dia benar-benar menghancurkan pertahanan terkuat kakak laki-laki itu. Ekspresi Yan Feng menjadi sangat suram ketika dia melihat hasil ini. Di samping, ekspresi wajah indah Yuan Xin juga sedikit emosional. Bahkan dia merasa tidak berdaya melawan pertahanan Yan San. Namun, lindung ini telah langsung merusaknya. Tampaknya evaluasi Lord Kinzi memang agak masuk akal. Yan Feng tertawa getir, dia adalah orang yang sangat bangga. Namun, Bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian awal mereka terhadap Lindong. Yuan Qian memandang ke alun-alun yang sekarang lebih tenang dan hanya tersenyum tipis. Orang-orang muda yang semula angkuh ini akhirnya bisa kehilangan kesombongan mereka. Ini juga baik, itu membuat mereka mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Dan mereka tidak boleh percaya bahwa mereka lebih unggul hanya karena mereka memiliki garis keturunan suku naga. Namun, Lindung ini sebenarnya bisa menggunakan kekuatan dua simbol ancestral sedemikian rupa. Ini sungguh luar biasa. Petik 2, Yuan Kian bertukar pandang dengan beberapa tetua suku naga di sampingnya. Ada beberapa keheranan di mata mereka. Kekuatan menakutkan di ujung jari Lindung sebelumnya tidak luput dari persepsi mereka. Terima kasih telah mengizinkan aku kemenangan ini. Lindung menarik tangannya ketika kristal di tubuh Yan San tersebar. Setelah itu, dia tersenyum berkata kepada Yan San yang tersenyum pahit. Saudara Lindong memang kuat. Aku adalah orang yang buta sebelumnya. Yan San agak berpikiran luas. Meskipun telah dikalahkan, ia masih menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Namun demikian, sikap dirinya saat ini tidak lagi acuh seperti sebelumnya. Itu jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Ungkapan Kekuatan adalah raja adalah aturan yang tidak berubah dimanapun seseorang berada. Aku akan menyerahkan tempat Dragon Transformation Pool aku kepada Saudara Lindong. Banyak terima kasih Saudara Yansan. Lindong menyeringai dan berkata, dia memiliki kesan yang agak bagus tentang Yansan ini. Dia mungkin sombong tetapi dia tidak sombong. Kalian anak-anak nakal selalu pergi dengan hidungmu di udara. Sekarang, kamu akhirnya diberi pelajaran ya. Iwan Kian dengan tertawa-tertawa ketika dia berjalan ke alun-alun dengan para tetua. Para pemuda dari suku naga di sekitar alun-alun mengangkat bahu mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kali ini. Kemampuan lindung yang luar biasa memang membangkitkan sifat kompetitif mereka. Sepertinya mereka tidak mampu mengabaikan pelatihan mereka di masa depan. Karena hasilnya keluar. Kita akan membuka pul transformasi naga kuno tiga hari kemudian. Pada saat itu. Lin Dong, Yuan Xin dan Yan Feng akan memasuki kolam transformasi naga. Mata emas Yuan Qian memandang ke arah mereka bertiga dan berkata, Haha, aku benar-benar berharap untuk melihat tingkat Dragon Bone apa yang akan muncul dari Dragon Transformation Pool kali ini, kata Yuan Qian dengan penuh minat. Apakah ada nilai yang berbeda dengan tulang naga? Lin Dong kaget, dia benar-benar tidak tahu tentang ini. The Dragon Transforming Pool dapat meremukkan tulang seseorang dan menguatkan mereka ke tingkat yang sangat kuat. Penguatan seperti itu juga dibagi menjadi tingkatan yang lebih lemah dan lebih tinggi. Biasanya, itu dibedakan menjadi tulang naga kelas atas, menengah dan rendah. Yuan Qian tidak terkejut bahwa Lindong bingung. Bagaimanapun, informasi ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh anggota suku naga. Tentu saja. Naga tulang kelas atas bukanlah tulang naga terkuat. Di atasnya adalah sesuatu yang dikenal sebagai tulang naga kuno. Kedua nilai ini berada pada dua level yang sangat berbeda. Namun, hanya sedikit yang bisa mendapatkannya. Petik 2. Oh, Lin Dong menatap Yuan Qian dengan rasa ingin tahu. Tampaknya dia cukup tertarik pada apa yang disebut tulang naga kuno. Ketika Lord King Zi memasuki pul transformasi naga kuno saat itu, Tulang naga yang dia dapatkan adalah tulang naga kuno. Lindong membasahi bibirnya. Hanya pada saat ini dia mengerti betapa kuatnya tulang naga kuno ini. Baiklah. Kalian semua harus kembali dan beristirahat. Kolam transformasi naga kuno akan terbuka dalam tiga hari. Yuan Qian melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi dan bersenang-senanglah, saudara laki-laki. Lindong, ada banyak hal menyenangkan di suku naga. Lindong mengangguk. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia ditarik oleh Yan San yang tertawa. Melihat ini, Lindung tersenyum tak berdaya dan hanya bisa membiarkan orang ini menariknya. Setelah itu, banyak pemuda dari suku naga yang tertarik padanya berkerumun di sekitar mereka saat mereka menghilang ke kejauhan. Yuan Qian tidak bisa menahan tawa saat dia melihat mereka pergi. Pemimpin suku. Tulang naga kuno memang kuat tetapi kamu tampaknya telah melupakan satu jenis terakhir. Seorang tetua suku naga tersenyum melihat sekelompok besar anak-anak pergi sebelum tiba-tiba berbicara. Yuan Kian kaget setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia dengan tak berdaya memandangi sesepuh itu. Apakah kamu berbicara tentang primal Dragonborn? Itu bahkan lebih jarang daripada tulang naga kuno. Apakah kamu benar-benar percaya itu akan muncul lagi? Petik 2.